Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dalam edisi apa kali ini bro? Berburu tuh, tupai ya bro Ini kawan lagi makan-makan sambil ngopi Ini persiapan kami Ini umid yang kita pakai nanti dukung terus channel kami jangan lupa subscribe like, share, and comment agar teman-teman tidak ketinggalan ya seputar kegiatan kami petualang-petualang kami oke seperti itu mantap mantap kita sudah sampai di lokasi mudah-mudahan nanti uh, ketemu target tradisional dari pelepas sawit luar biasa teman-teman nah, kenakan apa yang ada senior-senior kita lagi membikin bipot, caranya okay. kayak gini, yang bawah agak diruncingin sedikit, karena tempat kita di tanah. Mantap. Ini bipot laras. Nyapang tidak? Mantap tuh bro. Nyapang, buat apa? Mandarin. Mandarin. Oh. Ini yang atas kita bikin kayak gini. Oh ya. untuk larasnya bro ya, ya. Eh. Ini nggak ada yang jual nih persiapan Untuk membidik target Sudah terlihat tadi Beberapa tupem melintas di Sana Sekitar 60 meter atau 50 meter Untuk persiapan menembak Kawan kita Oke terpantau bro Ajar bro mantap bro mantap, mantap bro. tadi di lima pokok sawit bro ya dari sini bro ya lima ya. 5, 5 dan 6 oke okay. mantap luar biasa sip. kita ambil bro buruannya bro oke sip sip kita lagi mengambil buruan tadi yang tertembak ketemu enggak bro uh, uh mantap luar biasa uh mantap, uh, mantap. Poin teman-teman Teman yang lagi ber, sudah bergabung Terima kasih Misi kami kali ini Dalam edisi pencarian hama tupai teman-teman Untuk itu saksikan terus Oke okay? Jangan lupa Like, share, subscribe Saksikan terus videonya ya Apakah misi kami berhasil Seperti itu Mantap 3 ekor Tapi yang dua tidak masuk Kamera tadi ya karena belum sempat pasang tadi. Luar biasa. Oke, ikuti terus. Itu dia, bro. Mantap, bro. Wih, mantap, bro. Oh. Oke, mantap oke okay, bro kita ambil dulu bro. buruannya bro Oh mantap teman-teman kita ambil dulu <tuh> terjatuh kayaknya tapi itu mungkin tidak tepat sasaran tadi ya karena senapannya pakai dipegang nggak pakai bipod sedikit ngos-ngosan yuk kita cari di pokok ini sepertinya Oke, oke oke kita boin mantap. Ke bro kita terpantau bro. Wih lari bro. Pindah, pindah bro. Pindah ke bawah bro. Itu cederaan untuk bangkrin ya. Terpantau bro. Siap, ya. Sebentar bro belum fokus bro. Oke. Okay. Mantap, bro. Oke bro, buktikan bro. Wih, bro, mantap bro. Oke di pokok sana. Itu dia ada yang sama kawan kita, mantap. mantap. <laughs> satu lagi bro, satu lagi bro. Satu lagi bro, satu lagi bro. Tarik ke depan toh bro itu bro, acar bro, ya, ya. mana bro? ntar, bro, terlihat sedikit dia bro, agak bersembunyi dia, di mana bro? Baja, bro, Sampai, bro. oke bro, bro. Bidikan bro Bidikan bro Oke okay? Oke okay? Itu bro, ada bro, satu bro, itu bro, kita ke depan, bro, sebentar, mantap bro, mantap bro, mantap bro, mantap bro, mantap bro, mantap bro, mantap bro. Bentar. Bentar. Bentar. oke okay, mantap bro kita ambil lagi burung kita bro cari ketemu mudah-mudahan ya Loh. kemana kawan kita, kita yang dua tadi hmm, hilang dia andai menyelinap dia oke lah kita cari sendiri oke okay. kemana dia tadi? oh itu dia nampak bro mantap teman-teman Ketemu juga, oke mantap. Itu dia, bro itu dia, bro Itu dia, bro Terpantau bro terbang, bro mendekat bro. terbang, terbang, terbang, Tuh dia, Bro. Uh. Ah, Tuh dia, Bro. Mantap sikit, Bro. sebentar ah, wih. Kena pelapa, Bro. Yo. Eh. Eh, eh, eh. kita pantau mantap mantap mantap untuk edisi kali ini kami nyatakan kami sudahi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung uh, terus perkembangan video kami ya teman -tentan muntah kami seperti itu oke okay.